Halo kawan jumpa lagi nah kali ini saya akan tunjukkan cara menyambungkan atau menampilkan gambar STB ke laptop ya kawan nah bagaimana caranya simak videonya sampai selesai ya nah yang pertama kawan kita bisa menggunakan ini ya, uh, USB TV Stick ya, kawan. Kita bisa menggunakan ini ya, USB TV Stick ataupun uh, AC Cup ya. Kebetulan saya uh, tidak punya AC Cup yang ada, hanya uh, USB TV Stick ini ya, seperti ini. Di sini ada port antena ya. Ini untuk menonton TV analog di komputer atau di laptop ya, kawan. Kemudian di sini ada port input audio video ya. Nah, saat uh, membelinya kita akan dapatkan kabel seperti ini, kawan. Kabel seperti ini tinggal uh, dicolokkan ke sini ya. Nah, saat membelinya kita juga uh, mendapatkan uh, software untuk aplikasinya ya kawan. Saya langsung coba saja ya. Ini kabel saya langsung uh, colokan saja ya kawan. Seperti biasa, yang putih ke putih, yang merah ke merah dan yang kuning ke kuning ya. Nah menggunakan uh, USB TV Stick ini kelemahannya kualitas gambarnya hanya standar definisi ya kawan untuk kualitas gambar hanya standar definisi saja ya ini juga tinggal kita colokkan langsung ya seperti biasa kemudian ini antena nah ini tinggal saya colokan ke laptop ya kawan saya ke laptop ya kemudian uh, saya hidupkan STB nya Di sini ada ini ya kawan. Ini aplikasi untuk e, memutar untuk menampilkan gambar ya. Ini aplikasi yang digunakan TV Home Media 3. Ya kawan. ini untuk uh, pergantiannya dari TV analog ke audio video input audio video Nah, ini ya, kawan. Nah, uh, menggunakan USB TV Stick ini ya, kelemahannya hanya bisa uh, menampilkan gambar uh, standar ya, dengan format uh, standar definisi saja, ya kawan. Nah, yang kedua, berikutnya kita juga uh, bisa menggunakan ini, ya kawan. Kita bisa juga menggunakan uh, USB capture card, ya. Seperti ini, di sini ada input HDMI, ya, kawan. Dan ini outputnya USB, nah, kawan. Uh, USB capture card ini uh, banyak mereknya ya mulai dari yang mahal sampai yang murah yang seperti ini saya beli di uh, shopee itu uh, tidak sampai 100.000 kawan tidak sampai uh, 100.000 harganya Nah langsung saja saya uh, tunjukkan ya yang ini saya uh, matikan dulu ya kawan saya close dulu yang ini saya cabut saja ya kawan ya oke yang ini sudah saya cabut nah ini ya kabel HDMI tinggal uh, kita colokan ya kawan Nah, kita kemudian saya colokan HDMI nya ke STB dan ini langsung dicolokan saja ke laptop ya Nah, kemudian kita uh, memerlukan aplikasi untuk uh, menampilkan ya. Dan saya menggunakan aplikasi Bandicam ya kawan. Yang ini. Ini aplikasinya ya. Untuk uh, menampilkan Nah, gambar ya kawan. Saya langsung buka saja. Kita juga bisa menggunakan OBS Studio juga bisa. Kemudian, kita uh, klik yang ini ya, HDMI yang jendela yang ini kita minimize saja, ya kawan. Nah, dengan uh, capture card ini, kualitas gambarnya lebih bening, ya kawan. Jadi kita bisa mendapatkan uh, kualitas gambar yang HD ya kawan. Menggunakan USB Capture Card. Oke ya kawan. Jadi... Uh, seperti itu ya caranya untuk menampilkan gambar dari STB ke laptop. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih bagi kawan yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.